Oke, okay, akhirnya dikasih scatter dong Boleh-boleh nih Hahaha Oke, yang ini lupa Welcome back to my channel Minus slot bosku Mantap jiwa Kali ini kita main di Gottes of Olympus Lagi atau yang dikenal kakek Zeus ya bosku Dengan ditemani Situs slot gacor Saat ini Garuda 138 Ya bosku mantap jiwa Nah hari ini Kita modal 45 Langsung ke 6000 Turbo 30, windy. Di sambut kali 12 perusahaan. Sayang sekali nggak mau nyangkut ya. Marah sih. Udah disambut tapi nggak mau nyangkut. Ah. <tele> Oke, akan gak dikasih petir lagi atau scatter gratis? Kita nggak tahu ya bos jadi, sampai tenang, selesai. Oke, okay, akhirnya dikasih skate dong boleh-boleh, haha. Oke, kita lihat isi dalam skate-nya semua. Kenyataannya, isinya. Nah, kali dua gak mau nyangkut, kali tiga juga. Dia. Nah, kali tiga lagi nah, menyamput ya Dari sekian Tapi, tapi, tapi, tuh, tuh, tuh, tuh. tapi mau nyamput. Nah, akhirnya juga Udah 8, tambah 3 Udah 11 ready Jangan cumi kalau nyangkut ya tadi. Masuk, cai cai. Kopinya benar nyangkut di kita ya. <tinabus> nah, ini jadi nggak mau nyangkut tadi. Sama-sama nggak -sama nyangkut ini. Turun, mantap! Udah naik di 500 ke atas ya, pasti nah, lumayan lah. Tapi sayang sekali ya, tadi untuk perkalian 100 nya, gak ya mau nyangkut bos. Tapi kungren aja ini, <laughs> sebenernya kureng. Tapi ya, gimana lagi, oh gak mau nyangkut ya, lanjutkan untuk spinnya kita pindah di spin tengah 50 spin ya bosku. nah semoga ada scatternya lagi kalau enggak pesir pilar scatter ya minimal <guluh> buat teman-teman yang belum subscribe channel Slot ini kita bisa di subscribe bos karena sudah hari kita upload konten status of Olympus Halo, hai, hai, hai, di hai, hai, ya dan buat teman hai, yang belum gabung di situs garuda hai, hai, silakan gabung hai, segera daftar karena kita main hai, hai, hai, hai, sayang ya tapi akhirnya nalagi gak mau waduh waduh <tuh> deh dan buat teman-teman yang sudah subscribe yang sudah bantu like bantu komen bantu share Video ini terima sehat ya. selalu ya. bisa nonton setiap hari ya <laughs> bosku kan Oke okay. sudah pesennya tidak dapat apa apa cuma petir tadi 200, ya. 200 atau 100 tadi. Nah, lupa lah, oke okay, lah ini dua puluh sebinturku habis sini kita kasut aja ya apa namanya kita net dan kasurnya di satu jutaan nanti kita reviewkan ya bosku ya oke okay. mantap jiwa ini udah bagus belum makan cukup banyak ya. Wah, ya, sebenarnya sih udah lumayan, tapi lebih lumayan menghiasi kaliunya. Aku buat bisa dilanjut ya. Oke. Terima kasih banyak untuk konten hari ini. Cukup sampai sini saja. Sehat-sehat terus, bestie. Biar selalu nonton dan jangan lupa Like, komen, dan share-nya. Bye bye!